Di Mari Belajar Kita kali ini, kita akan membahas behind the scene dari iklan sinematik Viral untuk produk fit terbaru CRL, yaitu Cielo, yang saya kerjakan bersama tim saya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Jadil kita Produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Kembali lagi di Mari Belajar Belajar terus tanpa henti Tentu bersama saya Zaki Zulfikar Di channel Zaki Zulfikar Production Saya ingatkan lagi Jadi di channel di Mari Belajar itu kita bakal ngebahas Tentang tutorial, kita ngebahas tentang tips Dan kita ngebahas Behind the scene uh, Produksi foto video Walaupun nanti mungkin berkembangnya bakal Ada bidang lain, cuman untuk sekarang Kita batasi dulu untuk foto video Karena itu yang selalu saya kerjakan selama ini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, jangan ragu-ragu langsung aja subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan updatean video-video seru dari channel ini. Dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat, teman-teman bisa banget share ke teman-teman yang lain biar kita di sini makin banyak orang untuk belajar bersama. Di sini bukan saya mengajari, tapi kita bakal belajar bareng sesuai dengan apa yang saya lakuin, apa yang saya pelajari sedikit-sedikit, jadi teman juga, teman-teman juga bisa loh <tuh> ngasih kritik, kasih saran. Kalau misalnya saya ada salah apa-apa, <tuh> ada salah atau ada kekurangan yang mungkin fatal atau mungkin ada bahasa yang kurang tepat, jadi jangan ragu-ragu untuk kritik saya di channel ini. Seperti yang kita udah singgung tadi di awal, bahwa kita bakal ngebahas tentang biaya desain uh, video iklan sinematik birol untuk produk ini di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang sama iklan produk ini juga tapi dengan konsep stop motion. nah sekarang kita nggak uh, terlalu ribet kayak kemarin cuman hmm, disebut ribet nggak terlalu ribet sama aja sih tingkat ribetnya itu kan tergantung cara kita ngerjainnya ya makanya uh, kita sebut ribet-ribet -ribet lah. Oh iya, yeah, jangan lupa. E, nanti seperti biasa, hasil videonya, video iklannya kita bakal bakal tampilin di akhir video ini ya. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus video ini. Langsung aja kita ke pembahasan. Jadi, seperti biasa, klien datang ke saya itu dengan ide simple bahwa saya pengen video yang satu lagi itu iklan produk Yellow ini cukup video pendek. Hanya hitungan berapa detik lah. Gak lebih dari 30 detik. Mereka hanya bilang bahwa. Bikin video yang menggambarkan tentang rasa. Dari liquid ini. Oke. Okay? Ide nya kita tampung. Kita terima. Dan saya menawarkan bahwa. Gimana kalau kita misalnya bikin. Adegan-adegan slow motion. Pendek. Gak terlalu. Gak terlalu ribet-ribet kayak gimana. Tapi. Yang jelas. Penonton di rumah bisa tahu bahwa. Ini loh rasa dari. Produk ini. Langsung. Langsung aja kita ke proses syutingnya. Jadi, proses syutingnya ini yang bikin ribet itu bahwa kita bakal syuting blue screen. Alasannya sama kayak yang video kemarin bahwa kenapa kita blue screen? Karena ada bahan stroberi di sini. Kalau misalnya kita pakai green screen, nanti si warna hijau di stroberi atau di tangkai daunnya itu bakal kehapus juga. Kita mulai syuting itu dengan adegan hero-nya. Kalau kemarin kan kita adegan hero-nya kita syuting di ending nih, soalnya sebenarnya adegan utamanya itu stop motion, malahan adegan hero-nya yang slow motion. Nah, kalau di video iklan yang ini, kita malah syuting adegan hero-nya dulu. Jadi, saya menawarkan bahwa, gimana ending-nya atau adegan hero-nya itu bahwa, ada tangan orang yang menyimpan produk ini ke meja, di antara jenis-jenis uh, kayak stroberinya, ada cookies-nya, sama selainya. Gimana kalau kayak gitu klien suka, dan kita langsung garap settingnya, kita bikin setting dulu di meja, kita tata dulu, si produknya udah disimpan di bawah dulu, jadi udah nata dengan si produknya, udah itu ada strawberry, ada selai, sana ada cookiesnya, kita udah tata dulu, setelah itu, kita adegannya seperti biasa, kita nge atau nge itu, kita kan kalau ngangkat gini, gak mungkin ya kalau nyimpen Sesuai dengan yang diharapkan atau kadang-kadang benar-benar pas gitu. Saya nggak mau kecolongan di sana tiba-tiba ngegeser atau framingnya kurang enak. Makanya kita bikin adagannya itu sebenarnya kita udah nata semuanya itu, finalnya itu udah semuanya di bawah. Cuman tangan si orangnya itu bukan nyimpan. Tapi menarik produknya ke atas. Jadi nanti kita reverse di editing. Jadi seolah si orang ini menyimpan si produknya ke bawah. Untuk uh, adegan selanjutnya saya dengan teman-teman tim saya ngambil beberapa shot atau beberapa adegan jadi ngambil cut, to cut uh, jadi kita nata stroberinya di mana, selainnya di mana jadi kita ngambil beberapa varian shot untuk ngejelasin bahwa ini loh ada rasa-rasa dari ciliquid ini ada stroberinya, ada cookiesnya, udah itu ada selas stroberi. Jadi kita ngambil kartu-kartu di sini produknya. Nah di tengah-tengah sebenarnya ada eh, sebelum ending itu kita nyiapin adegan eh, kayak hero ya jadi kayak gimmick itulah. Jadi bahwa kita ada adegan bahwa si cookies kita masukin ke selai strawberry. dan diangkat itu jadi botol ini. Sebenarnya itu cuman pengen ngeliatin gimmick gimik bahwa ini itu rasanya udah cookies strawberry-nya udah enak banget deh. Jadi saya kepikiran, kayaknya seru ya di awal kita bikin bikinin adegan bahwa ada tulisan tentang produknya, ada tulisan new product atau new brand gitu. Kita ada adegan strawberry jatuh, ada tulisan udah itu, ada adegan sih. Botol ini beberapa botol berputar di antaranya Makanya kita ngambil dulu stok strawberry jatuh. Dengan beberapa kali percobaan, <tuk> tapi emang stok BTS-nya nggak terlalu. Kita fokus banget karena susah banget ya kamera saya bukan kamera yang bisa slow motion banget. Jadi kita harus hati-hati dan kita harus milih eh, adegan strawberry jatuh itu yang terbaik yang mana. Itu kita seperti kemarin, kan? Kalau kemarin dus dengan si botolnya yang kita puterin. Kita sekarang cuman botolnya aja yang muter. Ini sebenarnya untuk ya, video iklan yang kedua. Saya sebutnya cinematic mirror lah untuk produk Cielo ini. Yang kedua itu pembahasannya cukup segitu aja. Nanti kita. Bak Uh, sesuai janji saya kita bakal tampilin videonya di, di akhir kalau teman-teman punya masukan sekali lagi saya minta jangan ragu-ragu untuk tulisin aja di kolom komentar mau kritik mau saran mau bener-bener ngasih ide kita untuk bikin uh, mari belajar untuk membuat apa tutorial apa tips apa atau biaya desain apa kalau biaya desain nggak bisa terlalu request karena biasanya biaya desain itu Apapun yang saya kerjakan, saya bikin behind the scene-nya biasanya. Itu juga kalau misalnya emang keburu dan emang deadline-nya nggak terlalu ribet, saya bakal selalu nyisipin bikinin behind the scene-nya kayak dua iklan produk Cielo ini. Dan jangan lupa support terus channel Zaki Zulbiker Production dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan updatean video-video dari channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di Mari Belajar, belajar terus tanpa henti selanjutnya. Dadah.